Banyak orang percaya bahwa pria lebih suka film horor daripada wanita. Menurut teori ini, laki-laki biasanya lebih berani dan tangguh secara mental karena mereka dibatasi oleh standar maskulinitas. Apakah begitu? Sebenarnya tidak. Sebuah artikel dari The Sunday New York Times pernah mengklaim bahwa mayoritas penonton film horor adalah wanita. Seperti halnya film horor Jennifer's Body yang menduduki puncak tangga lagu di Amerika, menurut penelitian wanita, memang menikmati film-film menakutkan. Debbie Liebling, seorang pengamat film Hollywood, sebenarnya dibuat bingung dengan kejadian yang terjadi. Film horor, di sisi lain, sering memasarkan ketegangan yang merangsang adrenalin sebagai komoditas. Saya tidak yakin apa yang menjadi daya tarik psikologis utama bagi wanita. Ada yang suka tegang atau berteriak karena takut, tetapi memiliki reaksi mendalam saat menonton, kata Debbie, yang juga mantan produser utama di studio Fox. Biasanya para wanita ini haus akan lonjakan adrenalin yang akhirnya menimbulkan perasaan senang dan menawarkan mimpi. Horor adalah bagian dari kehidupan dan peradaban dunia, Tulis novelis HP Lovecraft, beberapa dekade sebelum bioskop menampilkan cerita horor layar lebar pertama. Pembuat film-film horor mungkin mendapat manfaat besar dari gairah penonton. Lovecraft, seorang sarjana film horor, menekankan bagaimana menontonnya membuat Anda merasa seperti sedang menaiki roller coaster. Wanita mengalami teror sebagai emosi bawah sadar yang menyebabkan mereka melompat dari kursi, berteriak, dan memejamkan mata. Film horor kadang-kadang memanfaatkan sifat wanita. Mayoritas penggemar film horor adalah wanita. Oleh karena itu, masuk akal bagi bisnis film untuk membuat film dengan karakter wanita, terutama dalam hal minat wanita tertentu dalam pertunjukan. Wanita tetap menikmati pengalaman menonton film horor, meskipun mereka ketakutan dan mungkin hanya memperhatikan sebagian karena mereka dekat dengan beberapa wanita. Seperti dilansir CNN Indonesia, beberapa orang menikmati dan bahkan membenci film horor. Namun, beberapa mengklaim bahwa ini hanya masalah preferensi pribadi dan preferensi film. Pada kenyataannya, apakah Anda menikmati atau membenci film horor lebih bergantung pada riasan psikologis Anda daripada preferensi film Anda? Sebuah tema yang berjudul alasan psikologis mengapa orang suka atau benci film horor. Pertama, pecinta film horor merasakan stres secara berbeda. The Huffington Post mengklaim bahwa pencari sensasi lebih cenderung menemukan kenyamanan dalam film-film menakutkan. Menurut sosiolog Margie Kerr, penulis krim Chilling Adventures in the Science of Fear. Menonton film menakutkan dapat meningkatkan denyut nadi seseorang dan membuat mereka merasa perlu mengerahkan lebih banyak energi. Orang lain akan menganggapnya sebagai serangan panik dan kehilangan kendali atas tindakan tubuh mereka jika mereka tidak menyukainya. Kedua, pembenci film horor mungkin adalah individu yang sensitif. Individu yang sensitif mungkin dengan cepat dirangsang oleh lingkungan mereka. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk memiliki empati yang lebih besar daripada orang normal. Ketiga, ketakutan dipengaruhi oleh pengalaman awal. Jika orang tua mengekspos anak-anak mereka pada kegembiraan dan petualangan masa muda mereka sendiri, anak-anak akan memiliki kenangan yang menyenangkan dan juga menakutkan. Namun, Peristiwa mengejutkan yang sebenarnya tidak menimbulkan ketakutan akan menciptakan konsepsi internal yang secara menarik membingkai peristiwa menakutkan tersebut. Oleh karena itu, hindari mengajak anak Anda menonton film horor sebelum mereka memahami monster seperti apa itu, atau dalam hal ini, jangan mengajak mereka naik roller coaster terlalu cepat, karena hal ini dapat memengaruhi apakah mereka menikmati hal tersebut atau tidak. Keempat, sebagian orang menggunakan film horor sebagai sarana interaksi sosial. Menurut Kerr, itu bisa menjadi pengalaman dan koneksi sosial yang sangat bagus. Kami menyadari bahwa keterikatan yang terbentuk pada saat stres seringkali lebih kuat, terutama ketika mereka melibatkan orang-orang yang sudah memiliki hubungan baik dengan Anda. Karena itu, jika Anda pergi bersama teman-teman dan melakukan sesuatu yang dramatis dan mendebarkan, anda akan menciptakan kenangan yang lebih dalam. Menurut situs web femir.com, menonton film horor itu sehat, terutama bagi wanita. Menonton film horor memiliki keuntungan yang mengejutkan. Alasan pertama, tingkatkan adrenalin Anda untuk meredakan ketidaknyamanan. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa otak bereaksi secara otomatis terhadap rasa takut dengan melepaskan hormon adrenalin. Setelah pengalaman menakutkan, Anda akan merasa lebih lega. Tak disangka, otak juga mendorong pelepasan serotonin, glutamat, dopamin, dan zat kimia bahagia lainnya, yang ternyata bisa meningkatkan kewaspadaan, energi, dan menghilangkan stres selain hormon adrenalin. Alasan kedua, membantu untuk sementara mengesampingkan kekhawatiran Anda dengan kehidupan. Anda melindungi wajah Anda dan mengintip meskipun Anda takut karena penasaran karena kamu benar-benar bahagia. Ketakutan sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghilangkan stres dan membantu Anda melupakan ketidaknyamanan kecil. Bahkan rasa takut membantu mengurangi kesedihan. Alasan ketiga, hadapi fobia Anda sendiri. Ternyata menonton film horor saat Anda takut hantu dapat membantu Anda mengatasi rasa takut itu yang tidak biasa. Penelitian Dr. Matias Klasen menunjukkan bahwa rasa takut mengaktifkan emosi, mengubah proses mental, dan mengurangi rasa percaya diri, yang semuanya diperlukan bagi kita untuk mengatasi rasa takut. Karena itu, jangan berpikir bahwa menonton film horor hanya akan membuat Anda merasa ketakutan, sebenarnya ada banyak efek kesehatan yang positif. Oke, sampai di sini. Apakah Anda setuju Hai para wanita? Ya. Yeah. Setuju aja deh, saya juga amat setuju. Demikianlah pembahasan seputar kenapa wanita cenderung lebih aktif daripada pria dalam hal menonton film-film horor. Jangan lupa makanan channel kami, like dan komentar Anda, agar channel kami bertambah semakin maju. Terima kasih.